iring B. Bir. Berarti okay. mm -hmm. di sini. Nah, itu kan. Safe sudah. itu, hah? berang-berang itu halus lagi. apa? Bukirnya yang, yang, yang ada sarang itu. ada sarang itu berang-berang loh. mengumpulkan kayu. lain yang hitam tuh. mengumpulkan kayu tuh lo oh lain lah berarti lah. apa tuh. Apa nama binatangnya? Habitatnya jadi cari nih dekat Siapa mana? Coba cari berang-berang. Di berang-berang Arca itu kan. Kada berang-berang gitu, Fix kayak gitu. Oh. Namanya binatangnya apa di sini? Iya lupa. cari dulu gitulah dong persis sama bentuknya sih yeah, memang namanya otter our... dapat dapat dapat dapat dapat dapat sekui sekui mana Sini, sini nah drag a piece to fit nah Drak Oh kalau langsung Wah, oh ya untung ada daging pasif. Iya, daging daging ikannya gimana nge drak sampai Kayaknya salah kelan. di Google. Drak fisiknya gimana mana Guys, taming otter. Oh ikan bawa. Sudah ada. Uh, ikannya di pick up, udah dimatikan. Lu ikannya, itu ada tekan ay nya nanti. Oke, okay. lo lihat ininya aja kah? aja dulu kah? Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Ini, ini ikannya nih. Nah ikannya tuh, nah tuh ada tekan A-nya nanti lah. Nah lepas nih. Ayo berang-berang. Nah ada kah? Rilis badu Itu eh. mana dah Nah dah Dimakannya dah Lagi lagi lagi lagi Kedinginan, kedinginan Lawasan di air Saya ngibetin Kelawasan di air, aduh Dia itu tukar sini, nah darah kurang sih sabar. sabar sabar ada 2 biji padahal nah. ini nah ikannya nah bawa sini nah sini. nah sini itu di sana ya kan lurusnya ke sana mungkin banyak berang-berang aja level dua tadi. eh belok beloknya. nah telepas ikannya. makanya kalau nggak pas ini pers persen pers persen. ambil ambil. aku bawa juga. nah teteming. lima puluh delapan persen. ayo. Oh ini level 14 Ini perse Perus Biar enak, enak. Kena, nena, nena, nena. Yang, inilah, yang ini lah Bukan yang itu ini dulu Mid ini ini Nih, nih, nih, nih ni, Nah, terlepas ni, kan Mana noternya lagi? Nih, nih, nih ni. itu ya Nah Lo ikutin Udah bisa kok Udah bisa kok Udah, udah aja Iya ya. nah, Aku udah mati dah nah, naik Nah, timing Otter Satu lagi berarti kalau ini mantul, Naik sini dulu. Naik dulu kedinginan bos Ini dua puluh. Nah, sini aja lu ya. Oh mati kapal dua puluh. Jadi, <laughs> Takin di leher. Nih lagi satu. Nah. <laughs> kan e eh langsung kayak gitu kah? Iya ya di badannya. Eh, dimakannya kah? Dua, aku nyarangi ikan. Uh. Nah, dah sip. Dorongannya gimana? Dah, dia teror panik apa dia turun gimana? udah arrive? ahuk kita suruh -e, dia timing timing apa? oh ya, yeah. lu cari ikan eh, oh, kita gimana? noronakannya? eh beb? bisa kok oh, bisa, Mau uh, level 2 ini. Ada kita, lagi kayak Kita kan tembing nih. Iya. Ya. Nah, uh, kita cari ikan. Terus dia yang membentuk-bentuk ikan. Hah? Dia apa ya ikannya? Dia nah, dari situ... Dia menghasilkan... Dia dapat itunya. Kalau di Android gitu. Tiba-tiba ada aja dia. Kita serang dulu terus salah timbunnya. satu ikan. Terus dia nyerang juga abis oh. itu diambil kan kita cek inventori dia oh iya memakan ini kan kita serang itu dia makan serang iya laku di sana iya nah, cek, cek. mana ikannya nah salah satu juga. kan ikan yang disemikah yang di sana uh, ya, sembarang nah kan ada dapat silika per putih hehehe itu he, he. dah eh hey, itu punya gue tukeran tukeran tahunya polos sendiri Sial dulu nih. sial dulu nah ini eh hey, sini pick up di Hapior follow. Nah. sedih. woi. Mari kita cari lagi ikan. Nah nih. Tampar tampar. Tampar sekali, Ja. Iya. Terang nah, ya. Nah, nah. Setelah kita cari Sampir. lagi Jadi random dapatnya, dapat yang silika putih atau silika, eh, atau black pearl. Sini kosong ikannya. Kurut. Hmm. Uhuh. Oh, ini ada. Koternya no. aja ketinggalan. kalau gimana dua-duanya tuh, Bang? serang naik Ya ini. Nah, mati Itu tuh kendara telah nah biar cepat mana oh, lagi kenapa? di sini kan nah enggak di pick aja nah biar cepat <laughs> ih pickup pick up aja dah kapul udah ada, terus nah ini banyak. turun langsung. Duh lamban kali berenangnya, duluan ikannya. <tuh> <tuh> <tuh> karena cepat banget yang besar nih. Iya salah nah. Yang Ya serang otter nah ini di pojokan gini nah. iya oh nah banyak diserang ikan nah sini gen oke ini sebelum selesai nah ikannya agak gede ya nah otter mana keredak mati kah Hane, direbutin kita ini water siapa nih? Ada water nah, poisonnya ngikutin aku, kok. Wah, masih hidup. Makanya jauh. Kadang jadi, ini keganaan tuh. <laughs> Terlalu ah, banyak nyebak. Nah, nah. Coba diri di sini, tekan spasinya dah. Oh, udah. Udah. Nggak mau masak rice-rice kemana? dah. Ya dah. Ini lagi sihin belum mati langsung. Dang. Iya. Tapi nya sudah mati itu makannya juga kah? Iya tuh. ini, ini nih. Eh serang nih ngambil nafasnya tadi ya, tuh diserang ya gak. cuman kalau mati dari tangan kita kayaknya nggak ada sederajat lagi salmon aburi salmon aburi berde lagi habis oh, langsung nah kan kalau mati di tangan kita nggak bisa Ini hmm. tuh tinggal satu nih. Ya, kan. Eh, Ini makanya nah aku pickup. Okay. Itu, cari ikan juga tuh. Hmm, kayak angsa. Oke, okay, kita coba. Kita buka. Nah, bah. Cuman satu, teh, Eh, bahkan ke IC-nya buangnya dulu. Aduh, sulit. Berarti ya. banyak timingnya, Sulit banget. timing banyak. Hmm. Timing outernya harus banyak sepuluh paling gak <laughs> gas mes tadi absorbent namanya nanti benar absorbennya perlu berapa gerang dua berapa dua berapa lah kita aku sedang sedang banyak salmon oke okay. sam ini nya mau iring-iring semuanya dua-duanya Ayo dia ya? diam Serang lagi Serang Yukul widil lagi dah Nah kita Menika tempat truk eh, ini dia anu ya, no, pick up. Hai, oh, yeah. oke, okay. Selesai dah kita balik. sudah selesai pengumpulan Black Pearl, Black Pearl. Nanti, uh -huh.